Oke okay, semangat pagi. Perkenalkan nama saya Sudrisno. Saya beralamat di Jalan Mandeling nomor 63 Kota Tebing Tinggi. Eh, saya bersyukur. Saya sebelumnya adalah penyidap diabetes. Sempat terakhir saya cek. beberapa titik yang diterimendasikan dari Anda tidak berapa lama sebutnya pesantai dulu ada rasanya yang baginya menjadi sebuah kualitas setia Udah yang kimia seperti sampok di sini. Saya terperikat terus dan akhirnya terakhir saya cek lalu sekitar 183 menurut saya. Mereka itu bapak ibu yang barangkali tidak mendapatkan seperti saya, saya sarankan, saya rekomendasikan seperti apa yang saya lakukan dan sudah saya tunjukkan. sukses.